Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar kajian sirah yang dirahmati Allah SWT setelah kita selesai kemarin bahas tentang hijrah Rasulullah selanjutnya kita akan Masuki Episode yang berikutnya yaitu Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah Dan Beberapa peristiwa-peristiwa yang baru Ketika Rasulullah SAW Berangkat Hijrah ke Madinah maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Beliau yang salah satunya adalah di surah Al Isra 80. Wqrabbi ada khilni mudhakalas sidq wa akhir jinimukhrajas sidq wa ja'ali minal duka sultan al nasira dan katakanlah olehmu, Hai Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah daku ke tempat masuk yang baik. Dan keluarkanlah daku ke tempat keluar yang benar. Dan jadikanlah aku dari hadiratmu penguasa serta penolong. Kemudian setelah Rasulullah berangkat ke Mekah, di tengah jalan, beliau seringkali menerima wahyu dari hadirat Allah. Wahyu yang berisi hiburan, pengembira hati beliau, dan mengandung riwayat-riwayat perjalanan para nabi dan rasul yang terdahulu sebelum beliau dibangkitkan. Yang demikian itu adalah tujuannya tidak lain, adalah sebagai peringatan dan sebagai cerminan bagi beliau agar hati beliau bertambah tetap dan teguh dan diantara wahyu-wahyu yang diturunkan kepada beliau adalah innaladzi Quran qur'ana yang telah menetapkan Al-Quran atas engkau Hai Muhammad sungguh yang mengembalikan engkau ke tempat yang kembali. Menurut keterangan Ibnu Abbas dan para ahli tafsir, maksud ayat ini adalah bahwasanya Tuhan yang menetapkan atau menurunkan Quran kepada Nabi Dialah yang akan mengembalikan beliau ke tempat kembali atau pulang kembali ke tempat semula, yaitu Makkah. Dan ayat ini turun ketika beliau... Baru berangkat hijrah ke Mek Madinah dari Mekah, dan itu akan terjadi. Kembalinya itu 8 tahun, sesudah Nabi berhijrah ke Mek Madinah berapa tahun kemudian, beliau akan kembali ke Mekah, dan pula Wahyu yang berbunyi: "Wa 'ing layas." ya khilafa dan bosan mereka kaum musyrik itu hampir mengejutkan engkau Muhammad dari bumi karena mereka hendak mengeluarkan engkau daripadanya dan jika mereka tidak akan lama sepeninggal engkau mereka sedikit Ayat ini bermakna bahwa kaum musyrikin pada masa itu hampir saja mengejutkan atau menggertak Nabi. Dan mereka hendak mengusir beliau dari Makkah tanah tumpah darah beliau. Tapi mereka tidak dapat sampai berbuat demikian. Tuhan telah merintahkan kepada beliau supaya lekas hijrah ke Madinah. Sungguh pun begitu tidak lama sepeninggal beliau dari Makkah. Dalam waktu yang singkat, mereka akan dibinasakan oleh Tuhan dikalahkan oleh kaum muslimin dalam peperangan Badar. Demikianlah diterwahyu wahyu diturunkan kepada Nabi pada waktu itu. Kemudian sebelum Rasulullah sampai di Madinah, beliau datang ke suatu daerah yang disebut dengan Kuba para ulama mengatakan bahwa jarak antara kubah dan nyesrib dikala itu adalah kira-kira dua farsah untuk keterangan sebagai ulama itu sama dengan 3 mil atau sama dengan puluh ribu zirah atau hasil jadi dua farsah sama dengan sekitar 6 mil Maka kaum muslimin Madinah telah mendengar bahwa Nabi telah meninggalkan Mekah oleh sebab itu pada tiap-tiap hari mereka selalu mengharap-harap dan menanti nanti kedatangan beliau karena besarnya harapan mereka pada tiap-tiap hari sebagian dari mereka pergi bersama-sama ke satu tempat atau kampung yang berjalan untuk pergi ke Mekah yang letaknya berapa jauh mil dari kota Yastib, dengan maksud hendak menyongsong kedatangan beliau Tiap, tiap pagi mereka pergi kampung itu dan apabila siang hari belum ada tanda-tanda kedatangan Nabi, mereka lalu pergi dan berteduh di suatu tempat lainnya. Dan jika sampai petang hari belum juga ada tanda-tanda datangnya beliau, mereka lalu kembali ke Madinah. Pada satu hari, pada waktu siang hari, di saat matahari sedang memancarkan panasnya ke muka bumi, Nabi Sallallahu dan Sahabat Abu Bakar sampai di satu tempat yang disebut dengan Kuba. Waktu itu di antara penduduk kampung Kuba sudah banyak yang meluk Islam. Tapi tak seorang pun dari mereka yang mengenal wajah Nabi dan Abu Bakar. Begitu juga mereka yang datang dari Yasrib dengan maksud menyongsong kedatangan beliau tidak seorang pun dari mereka mengenal Nabi atau Abu Bakar. Sehingga mereka sekalian sama sekali tidak tahu bahwa Nabi telah datang dan sedang berteduh di bawah sebatang pohon kurma. Dalam pada itu, waktu itu ada seorang Yahudi yang mengetahui bahwa dua orang yang sedang berteduh di bawah pohon kurma dan kedua-duanya yang berpakaian sebuah putih adalah Nabi dan sahabatnya yang sedang diharap-harap kedatangannya oleh kaum muslimin maka dari itu seketika itu juga ia lalu naik ke suatu tempat tinggi dan berteriak-teriak sekeras-kerasnya memanggil-manggil orang-orang dari Madinah yang bermaksud menjemput itu Hai orang-orang Arab itulah orang yang kamu harap-harap dan kamu nanti-nanti kedatangannya telah datang Demikianlah teriak orang Yahudi itu berulang-ulang dengan segera mereka yang berniat menjemput itu berlari-lari menuju ke tempat Nabi berteduh. Dan sampai mereka di sana tahulah mereka, bahwa di sana memang ada orang-orang dari luar kota yang berdatang dan sedang beristirahat di bawah pohon kurma. Tapi mereka tidak tahu yang manakah dari orang-orang itu, seorang yang kedatangannya mereka nanti-nanti. Orang-orang Muslim dari kubah pun datang berlindung di tempat tersebut waktu itu yang mereka beri hormat adalah sahabat Abu Bakar karena mereka menyangka bahwa barangkali dialah yang selama ini mereka nanti nanti bahwa Nabi itu kawannya maklumlah mereka sama sekali belum mengenal wajah Nabi dan Abu Bakar karena sahabat Abu Bakar radhiyallahu mengerti bahwa sangka mereka itu keliru maka dengan segera dia mengibar mengibarkan rida atau selendang lalu meneduhi nabi dengan selendang tersebut dengan itu barulah mereka mengerti bahwa orang yang dinanti-nanti itu ialah orang yang diteduhi itu yaitu nabi Shallallahu alaihi wasallam hari itu adalah hari Senin 12 Rabi'l Awal tahun ke-13 dari tahun kenabian atau tahun 53 dari hari kelahiran beliau adapun berangkatnya dari Makkah adalah pada permulaan bulan Rabu'ul awal tersebut selanjutnya kepada Nabi oleh kaum muslimin dimajukan permintaan supaya beliau berhenti beberapa hari di Kuba dan permintaan itu dikabulkan oleh beliau dan beliau singgah dan berdiam di rumah seorang muslim seorang sahabat ansar yang ternama di kampung Kuba yang namanya Kalsum bin Hadam daripada keluarga keturunan Amr Bin Auf dari golongan Aus. Adapun sahabat Abu Bakar berdiam di rumah seorang yang namanya Habib, ini asab dari keturunan Haris, golongan Khazrat Dan jika ada orang-orang yang hendak bertemu dengan Nabi, beliau keluar dari rumah Kalsum tersebut dan pergi ke rumah seorang yang bernama Saad bin Khaisam. Telah diuraikan bahwa sebelum berangkat ke Madinah, Nabi telah berpesan kepada Ali radiallahuanu. Karamallahu wajah bahwa beliau, apabila barang-barang kepunyaan orang lain dititipkan kepada beliau, segera dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Maka hendaklah Ali segera menyusul untuk hijrah ke Madinah bersama keluarga Nabi. Oleh sebab itu, sudah Ali menanyakan pesanan Nabi mengembalikan barang-barang itu dengan diam-diam berangkatlah dia bersama-sama dengan keluarga Nabi. Serta keluarga sahabat Abu Bakar, diantar mereka itu adalah Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Aiman, dan anaknya bernama Usama. Umu atau istri Abu Bakar, dan anak-anaknya itu Aisyah, Asma, dan Abdullah. Dan orang-orang Muslim yang daif-daif. Mereka ini berhijrah ke Madinah dengan berkendaraan unta. Dan oleh karena kekurangan kendaraan terpaksa Ali berjalan kaki mengiringkan kendaraan-kendaraan dinaiki oleh keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar. Selama perjalanan pada siang hari mereka berhenti dan bersembunyi. Jika malam hari telah tiba mereka berangkat berjalan lagi. Yang demikian itu dengan maksud agar supaya perjalanan mereka tidak sampai diketahui oleh musuh yaitu kaum musyrikin Quraisy Yang jika mengetahuinya tentu akan menghalang-halangi perjalanan itu. Maka setelah mereka sampai di kubah dan selamat, tahulah Nabi bahwa kaki Ali bengkak-bengkak dan banyak mengeluarkan darah. Disebabkan dari jauhnya perjalanan. Maka dari itu Nabi lalu memohon kepada Allah. Mudah-mudahan bengkaknya kaki Ali lekas disembuhkan. Sambil beliau dengan kedua tangan beliau mengusap kaki Ali dan seketika itu juga Tuhan mengabulkan permohonan Nabi dan dengan segera lenyaplah kesakitan kaki sahabat Ali yang bengkak itu. Nabi SAW dan sahabat Bakar berdiam di Kuba selama lebih dari 10 hari 10 malam. Menurut riwayat yang tersebut dalam sahih muslim selama 14 hari 14 malam. Dalam tempo selama itu di Kuba, beliau mendirikan sebuah masjid. Adapun tanah yang dipergunakan untuk masjid itu adalah tanah kepunyaan Kalsum bin Hadam juga. Yang pertama kali meletakkan batu adalah Nabi sendiri. Lalu beliau menyuruh sahabat Abu Bakar supaya meletakkan batu lalu sahabat Umar, lalu sahabat Usman. Kemudian yang pertama kali menemboknya adalah sahabat Ammar bin Yasir. Selanjutnya pembuatan masjid itu dikerjakan bersama-sama oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor. Masjid inilah masjid yang pertama-tama didirikan oleh Nabi dan masjid yang pertama-tama didirikan di dunia Islam. Dan masjid inilah yang disebutkan dalam Al-Quran dengan nama Masjid Taqwa yang saat ini masih terkenal dengan nama Masjid Kuba. Beliau lalu berangkat dari Kuba sudah sahabat Ali bersama-sama dengan keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar sampai di Kuba. Baru satu atau dua malam mereka diam di kampung Kuba. Nabi di sana sudah lebih dari sepuluh malam. Masjid yang beliau dirikan telah selesai dikerjakan dan dipergunakan untuk tempat sembahyang oleh beliau. Waktu itu kaum muslimin di Kuba menyangka bahwa tentu Nabi lebih lama lagi berdiam di Kuba. Tapi tiba-tiba Allah merintahkan kepada Nabi supaya beliau meneruskan perjalanan beliau sampai ke kota Yasrib, atau Madinah. Pada saat itu, kaum muslimin di Kubah terpaksa bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, apakah Tuhan memang menghendaki rumah tempat tinggal yang baik di rumah kami? Nabi bersabda, oh tidak begitu. Saya telah mendapat perintah supaya saya melanjutkan perjalanan suatu desa yang memakan beberapa desa. Maka hendaklah kamu sekalian biarkan perjalanan unta ini. <tuh> Sebelum berangkat ke Madinah, Nabi telah memberi kabar kepada kaum Muslimin di sana, terutama kepada keluarga keturunan Najar. Oleh sebab itu, pada hari beliau berangkat, mereka telah datang berduyun-duyun ke Kuba, dan mereka sama berpakaian kebesaran serta bersenjatakan pedang. Anda menjemput dan mengiringkan perjalanan Nabi dari Kuba sampai ke Madinah. Sebelum berangkat Nabi datang di masjid Kuba yang baru selesai didirikan, beliau berdiri di muka masjid dan para sahabat muhajir dan anansor. Bersama-sama di sekeliling tempat Nabi berdiri. Lalu Nabi bersabda, Amu minuna antum. Apakah kamu selain orang-orang beriman? Mereka semua diam, tidak ada seorang pemberani menjawab. Dan Nabi bertanya lagi, kamu minun antum? Apa kamu kamu sekalian ini orang-orang beriman?" Mereka semua diam. Salah yang sahabat Umar bin berkata, "Ya Rasulullah, innahum mu'minuna wa ana minhum." Ya Rasulullah, bahwa sungguh mereka itu orang-orang beriman dan saya adalah daripadanya. Dan Nabi bersabda, Atuk qad Apakah kamu sekalian percaya kepada keputusan Allah? Kodoknya, mereka menjawab NAM, ya ya Rasulullah. Wa 'alal balai dan apakah kamu sekarang bersabar dengan malapetaka atau bencana? NAM, mereka menjawab, ya, ya Rasulullah. Wa 'alal raja apakah kamu sekarang bersyukur atas segala kegirangan? NAM, mereka menjawab, ya. Muminun Rabbul Ka'bah Demi Tuhan Ka'bah mereka adalah orang-orang yang beriman Sudah itu pada hari itu juga hari Jumat pagi Nabi berangkat dari kampung Kuba dengan kendaraan Unta Kuswa dengan diiringkan oleh para sahabat muhajirin dan ansor yang sebagian berjalan kaki dan sebagian lainnya berkendaraan Ketika beliau sampai di Wadi Ronuna Ketika itu waktu sholat Jumat telah tiba, beliau turun dari kendaraan untuk mengerjakan sholat Jumat bersama-sama dengan orang-orang yang mengiringkan beliau di kampung Bani Amr bin Auf. Dan inilah sholat Jumat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi. Sudah sholat Jumat, Nabi berdiri dan berpidato kepada Hadirin, dan inilah khutbah yang pertama dikerjakan oleh beliau, beliau berkata, Inilah khutbah Jumat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi, sepanjang terlihat oleh Nihusyam dalam sirahnya, dan sebelum beliau berkhutbah seperti yang tertera itu, telah lebih dulu beliau mengucap puji dan syukur kepada Allah, yang artinya adalah, Adapun, kemudian daripada itu, wahai segenap manusia, hendaklah kamu menyediakan amal kebajikan untuk dirimu sendiri, karena kamu sungguh akan mengetahui demi Allah. Sesungguhnya salah seorang dari kamu akan dikejutkan oleh suara yang gemuruh. Kemudian ia pasti meninggalkan kambingnya, tidak ada yang menggembalakannya. Kemudian Tuhan akan bersabda kepadanya, padahal tidak ada pula orang yang menerjemahkan sabda itu. Dan tidak ada seorang pun penghalang yang akan menghalang-halangi pada sisinya bersabdanya. Tidakkah seorang Rasul datang kepadamu, lalu ia menyampaikan kepadamu? Dan aku telah memberi harta benda kepadamu, dan aku telah menghormi pula atas kamu. Maka apa yang telah kamu sediakan untuk dirimu sendiri? Oleh sebab itu, maka ia tentu akan melihat ke kanan dan ke kiri. Lalu tidakkah ia melihat akan suatu? kemudian ia tentu melihat mukanya maka tidaklah yang melihat selain neraka jahanam. Barang siapa yang dapat menyerah muka yang dari bahaya api neraka, walaupun dengan separuh dari buah kurma, maka hendaklah ia mengerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatinya, maka hendaklah dengan kalimat taibah. Karena dengan kalimat taibah itu, satu kebagusannya akan memberi balasan 10 yang semisalnya sampai 700 kelipat. Keselamatan dan rahmat Allah serta berkahnya Semoga dilimpahkan atas kamu dan atas Rasulullah. Salat Jumat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi yang tadi sudah saya sampaikan khutbahnya. Tentu beliau sebenarnya kewajiban sebagai Jumat ini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 Setelah salat Jumat selesai datanglah Iban bin Malik dan Abbas bin Ubad kepada Nabi sallallahu berkata ya Rasulullah sudilah kiranya Tuhan singgah di tempat kediaman kita di sini itu sementara waktu Maka beliau berkata Kalu sabilaha fa innamama makmuratu lepaskanlah olehmu jalan unta ini karena ia diperintah